Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.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 Lalu, menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. "Kata Petrus kepadanya, 'Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku.' Jawab Yesus kepadanya, 'Apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak.'" Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Bukan tentang kamu semua aku berkata Aku tahu siapa yang telah kupilih Tetapi haruslah genap nas ini Orang yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya terhadap aku Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu Lalu bersaksi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang diantara kamu akan menyerahkan aku Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara murid Yesus Yaitu murid yang dikasihinya Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata Tanyalah Siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk dekat Yesus itu Berpaling dan berkata kepadanya Siapakah itu Jawab Yesus Dialah itu Yang kepadanya aku akan memberikan roti Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Nah Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi etiket kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi, aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan, seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jika kamu saling mengasihi Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan kemanakah kau pergi jawab Yesus ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang tetapi kelak engkau akan mengikuti aku kata Petrus kepadanya Tuhan Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu Jawab Yesus Nyawamu akan kau berikan bagiku Sesungguhnya aku berkata kepadamu Sebelum ayam berkoko Engkau telah menyangkal aku tiga kali